Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kurnia Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas kali ini tentang Samsung Galaxy J2 Prime yang lemot Gimana cara mengatasinya sahabat? Itu cukup mudah Ikuti tutorial berikut Oke, pertama-tama Dalam posisi on HP-nya kita akan matikan ke posisi off kita tekan dan matikan C2 premnya kita matikan ya sahabat oke tunggu sampai benar-benar mati ya sahabat nah ini rahasianya sahabat setelah mati ini ada tombol rahasia nih untuk mereset dan merestar ke pengaturan pabrik jadi seperti hp ini jadi seperti baru ketika pertama kita beli tapi ingat ya sahabat ini tombol rahasia untuk meresetnya pertama kita tekan tombol volume tambah atas power sama home ya sahabat pijit barengan sampai keluar logo Galaxy J2 Prime kita lepaskan sahabat sampai tampil robot berwarna hijau Oke okay, tunggu kita tunggu sahabat ya kita tunggu sampai ke menu selanjutnya tapi ingat ya sahabat ketika ngereset pengaturan pabrik kayak begini kita harus ingat email yang ada di dalam HP Samsung itu dan sandinya jadi kita nggak akan terjadi sesuatu terkunci apa gimana jadi pokoknya kita harus tahu email yang ada di Samsung J2 Prime kalau sahabat tidak tahu mendingan jangan ngikuti langkah-langkah yang seperti ini ya sahabat. Oke kita tunggu sampai ke menu berikutnya kita pijit-pijit. Nah ini sahabat kita udah masuk ke menu ke menu pengaturan pabrik ya sahabat. Kita pijit volume bawah untuk menggeser ke bawah. Kalau ngegeser ke atas kita volume atasnya Setelah oke okay, kita wave charge ya sahabat Kita oke okay, pakai tombol power kebawahin Kita pijit lagi tombol power Oke okay, sahabat Kita akan tunggu Dia akan menghapus semua sampah yang ada di dalam HP tersebut ya sahabat Oke okay, kedua sudah berjalan Kita masuk ke berikutnya sahabat wipe cache partition oke okay. kita tekan power lagi turunin ke bawah yes kita tekan power lagi oke okay. oke okay, mulai reset oke okay, sahabat udah berhasil lalu kita pijit ke menu reboot ya sahabat kita pijit power oke okay, kita akan tunggu ini sahabat ya kalau kita begini kita harus siapkan hotspot ya sahabat biar tersambung ke sinyal wi-fi karena ini membutuhkan koneksi data ya sahabat untuk meresetnya ketika kita akan konfirmasi email yang ada di perangkat tadi supaya tidak terkunci ya sahabat <tuh> oke okay, selanjutnya kita tunggu sampai ke menu berikutnya ini dijamin sahabat ketika melakukan cara ini HP akan tidak lemot lagi, pokoknya akan lancar, tidak ada ngeheng segala macam ya sahabat. Kalaupun ada foto-foto yang ditaruh di memory card itu nggak bakalan terhapus ya sahabat. Kecuali yang ada di internal, jadi sahabat lebih baik uh, di backup dulu ke kartu memori ya sahabat, biar tidak terhapus sebelum melakukan proses kayak begini ya sahabat. Jadi, ini posisinya si HP ntar akan benar-benar seperti kita pertama waktu beli. Lancar, jadi seolah-olah enteng ya, sahabat. Kita ngebuka program apapun, kayaknya enteng, aplikasi apapun enteng itu sahabat. Ini rahasianya, sahabat. Oke, kita tunggu. Mungkin ini lumayan memakan durasi yang agak lama. Oke, menginstal aplikasi yang ada di dalam ponsel. Kita tunggu aja ya, sahabat. Prosesnya intinya, kita harus sabar sahabat. Selalu sabar, jangan kerasa kerusuk, dan insya Allah hasilnya akan bagus. Oke, sahabat. Ya, sahabat, setelah masuk ke "Selamat Datang", kita pilih pengaturan ke bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia kecuali anda orang Inggris dan ngerti bahasa Inggris ya silahkan kita klik selanjutnya nah sahabat di sini gunanya tadi hotspot yp ya sahabat nah jadi si data itu langsung tersambung ya sahabat kebetulan saya hotspotnya pakai HP yang Xiaomi ya sahabat kita masukkan password hotspotnya Ini untuk gunanya data ini untuk mengidentifikasi nanti email yang ada di perangkat ya sahabat. Jadi ini benar-benar HP HP yang punyanya. Jadi bukan HP orang lain. Kalau HP orang lain ya jangan harap sahabat bisa melakukan ini. Aduh salah ini sandinya sahabat. Sandi hotspotnya ya sahabat. Jadi kalau HP orang lain nggak tahu email nggak tahu kunci itu nggak bakal bisa melakukan kayak begini ya sahabat. Nanti si HP-nya akan hang di tengah, ya sahabat. Tidak akan bisa masuk ke aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, setelah terhubung, kita tunggu terus klik berikutnya. Oke, terus kita ikutin prosesnya sambil dibaca. Klik berikutnya lagi, ya sahabat terserah sahabat mau setuju apa tidak setuju tapi untuk memperlancar kita klik setuju ya sahabat Nah, di sini gunanya paket data internet di sini ya sahabat jadi kalau tanpa ada uh, sumber data sumber internet sahabat jangan sekali-kali ya sahabat mereset HP Samsung j2 Prime ini karena dia memerlukan koneksi data Oke kita akan tunggu step selanjutnya sampai tersambung sempurna ke internet atau ke datanya kita tunggu, lumayan lama ya sahabat ya kita tunggu lumayan pegel nunggunya nggak nongol nongol tapi ini insya Allah berhasil sahabat ya ini udah dipastikan dan dijamin pasti berhasil oke pembaharuan ya, sahabat kita tunggu aja ini diutamain ya ketika mereset kayak begini itu posisi baterai harus lebih dari 60% ya sahabat biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dia bakal buat love kalau enggak ngeheng di tengah-tengah merek samsung ya sahabat jadi posisi baterai itu harus di atas 60 ya sahabat untuk memperlancar proses restart pengaturan pabrik ya sahabat oke klik berikutnya klik setuju kita memeriksa memeriksa info ini identifikasi ini samsung hmm, protek penggunanya benar-benar bagus ya sahabat. Ini kalau bukan penggunanya ini susah untuk mereset kayak gini itu susah ya sahabat. Makanya ini dikhususkan untuk si empunya yang punya HP-nya ya, yang tahu di dalamnya ada email apa dan sandi emailnya ya sahabat. Kita tunggu lama banget ya sahabat. ini tanpa di skip ya sahabat kalau di skip nanti gagal paham jadi kita ikutnya di sahabat jangan di skip ya sahabat oke sahabat nah lumayan nih internetnya kayaknya lemot sahabat nih datanya nih jadi terus aja memeriksa info tuh tidak dapat masuk sahabat posisi koneksi datanya ini kurang bagus ya sahabat Aduh berisik juga nih tetangga nyetel musik kita coba aja diulang ulang ya sahabat ini koneksi datanya kurang stabil posisinya nih internetnya lagi error ya sahabat Wifi kitanya lagi error Oke kita tunggu ya Sampai Instruksi selanjutnya Bener-bener ya sahabat Koneksi internet itu harus benar-benar stabil Biar nggak lama kayak ini ya sahabat Biar kita langsung Jreng gitu loh ketika Kita sudah tersambung ke Data ke internet langsung jreng Oke sahabat Nah ini sahabat Menu berikutnya, nah, ini diperlukan email. Makanya, ini dikhususkan untuk si empunya HP ya, karena ini dibutuhkan email untuk masuk ya. Jadi, hanya yang punya yang ngerti email dan sandinya di HP C2 Prime ini ya. <tuh> Oke, <Okay. tuh> kita akan coba ketikkan email ya, sahabat. Tadi udah kita catat di... Catatan kita, email yang ada di dalamnya, ya sahabat. Oke, okay? kita akan masukkan email. Kita tunggu catatannya tadi, lupa nih, Nasrina. klik berikutnya sahabat setelah emailnya dimasukkan kita klik berikutnya sahabat kemudian suruh masukkan kata sandi selamat datang email yang tertulis tadi langsung terus suruh masukkan sandi oke kita skip udah kita masukin sandinya lalu klik, klik. aduh salah sahabat nih sandinya salah kita masukkan ulang oke sahabat nah ini udah mulai lagi nih memeriksa info oke sahabat ternyata sudah masuk nih emailnya udah terverifikasi kita tekan iya ya sahabat kita tunggu proses selanjutnya layanan google centang bagi yang mau pilih menu, menu dari bah google ya. Kalau enggak ya tinggal gagalkan centang ya. Oke, setelah yakin kita tinggal klik berikutnya dan kita akan tunggu. Oke, sahabat, ini waktu pemulihan waktu ya. Kita klik berikutnya. Kita klik juga kalau kita nggak mau memasukkan email ya kita klik jangan sekarang ya kita klik berikutnya kita diminta memasukkan pin ya sahabat lebih baik kita masukkan ya untuk menjaga keamanan ponsel dari tangan-tangan jahil ya sahabat oke kita akan bikin konfirmasi lagi ya sahabat konfirmasi polanya oke berikutnya tergantung sahabat mau notifikasinya mau diaktifin mau tidak kalau mau diaktifin klik ya terus berikut berikut terus oke sahabat ini sudah berhasil sudah samsung akun kalau tidak mau tinggal kita lewati ya sahabat oke percobaan kita berhasil ya sahabat kita akan coba rasanya Ketika HP kita sudah di itu seolah-olah kita beli HP baru ya sahabat Aplikasinya itu aplikasi bawaan semua Oke udah bersih loh, sahabat Terima kasih sahabat yang telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya sahabat Jangan lupa pula kalau ini bermanfaat Bagikan ke rekan-rekan dan teman-teman sahabat Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh